mungkin saja kamu sedang diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan ya nya manipulatif conversation manual ya. menguasai percakapan yang akan merubah pikiran, perasaan dan perilaku orang lain dengan cara cepat dan mudah. Ya ini dari Mind Hacking Academy ya. Buku ini uh, ada dibuat dibuat tahun berapa ya? Ini buku lama ya. Ini 2013 pengarangnya eh uh, diantara ya, teman-teman bisa lihat ini bukunya. Ya. Bukunya kecil aja ini. Sekil doang. Terus halamannya ada 157. Nah, ini soft cover mengkilat. Ya. Jadi bukunya ini hari itu ya dicetak memang terbatas. Saya kurang tahu sih uh, sejarahnya, sejarahnya. Jalannya gimana waktu itu ya. Tapi ini E, bukunya memang dicetak terbatas dan harganya e, murah waktu itu ya dibuat murah jadi saya buru-buru beli ya, buku ini jadi buku ini memang mantap banget ya eh, isinya kalau dari saya pribadi setelah saya baca semua ini e, di sini ada dikasih tahu di dalamnya itu cara-cara kita berbicara dengan cara yang baik dan benar supaya orang itu e, Mudah kita kuasai, mudah kita apa namanya mudah kita ubah jalan pikirannya Nah dengan ini manualnya ini manual itu dalam artian e, caranya yang kita harus bicarakan itu apa Itu ibaratnya kalau dalam hipnotis dalam hipnoterapi itu e, ini scriptnya yaitu script yang harus kita ucapkan kepada klien kita Nah tapi kan e, kalau ini kita pakainya untuk e, ke semua hal ya Misalkan nih ada orang, dia itu mudah menyerah banget, yang mudah banget putus asana. nah di sini kita bisa ajak dia bicara dengan pola bahasa yang seperti ini. Apakah menurutmu? Apakah menurut kamu? Apakah menurut anda orang yang terlalu rumah juga harus berarti orang yang mudah menyerah? Nah, kayak gitu Terus ada ada beberapa pola pertanyaan yang memang dibuat supaya Uh, si yang kita ajak bicara itu Dia mau berpikir ya Berpikir ke depan Dan uh, Bisa nanti kita Sedikit demi sedikit kita bicara Kemudian uh, Dia nanti Merubah pikirannya Kayak gitu Daftar isinya Bagian pertama ada pembuka Peringatan Nah ada daftar isi Bagian daftar isi ini terbagi Jadi Jadi 2345. Ada lima bagian. Ya, bagian pertama itu e, Genesis, apa itu manipulative conversation? Percakapan yang manipulatif itu apa? Ya. Terus ada The Secret of Manipulator Tongue. Satu hal yang saya ingin Anda ingat dengan baik adalah buku ini bukan hanya merupakan paduan komunikasi persuasif dengan orang lain namun juga dengan diri anda sendiri ingat bukan hanya orang lain yang perlu diwujuk untuk melakukan hal-hal yang anda mau mereka lakukan, namun juga perlu wujuk diri sendiri untuk melakukan hal yang anda harus lakukan untuk menjadi sesuatu yang anda tahu begitulah seharusnya anda wujuk rayu berarti kepada anda wujuk diri sendiri untuk menjadi pembujuk yang ulung jadi kayak gini di buku ini kita diajak belajar membujuk itu enggak cuma membujuk orang lain supaya menuruti apa yang kita mau nggak tapi di sini juga membujuk diri kita sendiri untuk bertransformasi menjadi lebih baik lagi terus ada advanced man hacking protocol bahasa Inggris semua ini cuma ini e, bacaannya bahasa Indonesia ya frame of reference transdevari derivation reset Terus derivasional search Menguasai framework atau kerangka kerja Bujuk rayu Jadi nanti ada pola kerangkanya ya Pola kerangka ini yang bisa teman-teman terapkan Untuk membuat sebuah Percakapan yang Manipulatif Yang bisa mempengaruhi orang lain Terus ada bagian Kedua itu metamorfosis Lima cara mengubah Pikiran orang hanya dalam Lima detik atau kurang Oke, Kita buka dulu ya halaman 42 Terus Misalkan nih ada orang yang Dari sini lah contohnya Saya mengalami siksaan yang berat Dia memperlakukan saya Seperti memperlakukan pembantu Saya dipecat dan hancurlah Semua kehidupan saya Ini contoh penerapannya Yang saya mengalami siksaan berat Itu kita bisa ajak dia ngobrol Kayak gini Misalkan nih teman-teman ngomong Ada teman Aku habis Kena sisaan yang berat banget Kena cobaan yang berat banget Nah kita gila kita bicara Atau Kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melewati Proses penguatan yang sangat signifikan Nah kita mulai bertanya Bertanya dalam bahasa untuk Membuka dia berpikir bahwa Oh iya juga ya Kayak gitu lah Nah jadi teman-teman Misalkan nanti ada teman-teman yang Punya teman Yang putus asa siksa ya, Punya cobaan berat punya masalah dan masalah hidup yang sangat berat. Coba deh, kita nggak mesti harus bilang sabar, nggak. Itu mungkin dia sudah lebih sabar daripada yang kita ucapkan sabar itu saat ini ya. Jadi dia itu kita coba bicara. Oh, mungkin saja kamu sedang diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, gitu kan ya. Sama kayak ini tadi, diberi kesempatan untuk menjadi seorang yang lebih baik diberi kesempatan menjalani proses penguatan diri, penguatan mental, penguatan dan lain sebagainya untuk menjadi yang lebih baik kan begitu? itu nah, contohnya transformasinya. Terus ada yang saya dipecat, hancurlah gue. Nah balas kita bisa ajak dia ngobrol lagi. Dipecat, jangan-jangan kamu di, dikasih kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik kamu bisa gitu. Ada, mis, ada pernah eh, teman saya dulu, ya. Teman saya dulu waktu kuliah, dia itu tiap praktikum nilainya nggak bagus. Ya, praktikum di lab itu nilainya nggak bagus. Jadi, saran saya waktu itu, ya, sudah nggak apa-apa. Saya bilang, artinya kamu dikasih kesempatan kan supaya belajar lebih baik lagi. Nah, kayak gitu jadi kita nggak mesti bilang sabar padahal dia lebih sabar daripada kita itu kan ya. nah itu tadi contohnya terus uh, dengan kurang dari 5 detik kan terus ada meta analisis terhadap kondisi nah, kondisi internal kondisi eksternal dan macam-macam 10 cara menggoyahkan keyakinan seseorang yang paling kuat sekalipun nah, ada perbandingan diri kuasa waktu orang lain perbandingan model dunia perbandingan pemaknaan perbandingan pemenuhan niat nilai dan prioritas kita coba dengan perbandingan uh, diri dulu ya halaman 71 misalkan nih teman saya tadi bilang ah, aku ini nggak pernah bisa deh untuk dapat nilai tinggi kalau sudah selesai praktikum misalkan kayak gitu kan ya nah, jadi kita bisa balas misal satu contohnya. Saat ini kamu menganggap diri kamu sebagai orang yang terlalu bodoh, misalkan. Namun apakah menurut kamu orang yang menganggap dirinya pintar sudah pasti bisa menyelesaikan pekerjaannya ini? Nah di sini kan kita mulai mengoyakkan pikirannya, mengoyakkan keyakinannya bahwa yang bodoh itu nggak e, serta merta nggak bisa menyelesaikan pekerjaan di lab, gitu. Banyak yang pintar dulu kadang ragu-ragu. Banyak teman-teman saya yang pintar gitu juga Dulu e, ragu juga Dalam praktikum Karena memangnya rumit praktikumnya Tapi ada juga beberapa yang Saya bilang mereka itu beruntung Nah terus mereka itu Tiba-tiba aja bisa Terus bagus nilainya di praktikum itu Artinya kan Gak semua orang yang pintar Bisa Sebaliknya Gak semua orang yang bodoh itu gak bisa Terus ini ada juga Apakah menurutmu, Apakah menurut kamu orang yang terlalu bodoh itu juga berarti harus e, orang yang mudah menyerah? Nah, kita di sini kita mencoba mengancap dia e, untuk terus belajar dan nggak mudah menyerah. Nah, di sini itu cara untuk menggoyangkan keyakinan seseorang. Ya, ini ada lagi tiga cara membuat siapa saja memastikan dirinya untuk mengikuti apapun keinginan anda. Di ada ada empat materi: utilisasi conscious response dan respon lainnya untuk menguatkan pasal tujuan seorang seorang seorang membuat bola emosi ya, membuat bola emosi untuk membuat mereka semakin terikat dan memastikan diri meta ajar jaman, penyihir mantra dan kekuatannya ya, kita bisa lihat e, caranya caranya dia beranu apa namanya berekspresi misalkan ya, tadinya dia men, men, me, apa, merenung murung dan nggak bersemangat tiba-tiba wajahnya mulai ceria mulai menaikkan diri gini gitu ya uh, mulai ada keberanian dan situ kita bisa uh, utilisasi lagi ditingkatkan lagi ya, misalnya ini kamu nggak sadar tapi ekspresi wajah kamu sekarang jauh lebih ceria dari sebelumnya ya yeah ini kan seolah-olah kalimat ini e, kita membaca pikiran mereka kan kayak gitu kan kayak. mungkin kamu nggak sadar tapi ekspresi kamu sekarang jauh lebih ceria seolah mengutipnya kalau pemikiran kamu sekarang itu jauh lebih baik jauh lebih membuat kamu bahagia dibanding sebelumnya kamu nyadari nggak sebenarnya itu perubahan itu yes. nah kita bisa juga kayak ini wah sekarang sebenarnya kamu menemukan semakin banyak alasan untuk membuat diri kamu semakin yakin untuk meninggalkan dia. Kisahnya ini orang yang putus cinta, putus pacarnya. Perubahan ekspresi anda yang merupakan ceria ini juga seolah mengatakan kalau keputusan kamu untuk membuat eh keputusan kamu ini membuat kamu jauh lebih bahagia dari sebelumnya ya. Ya, gitu ya. Nanya. Wah senang sekali anda sekarang bisa tertawa seolah keputusan anda untuk Nah, benar-benar membuat anda bahagia Anda sadar nggak akan hal ini? Nah, ini namanya utilisasi. Ya. Nah, kita bisa juga lagi ajak bicara lagi misalnya ini. Saya melihat sekarang anda sudah bisa menyambut keputusan untuk anu-anu-anu Dan sangat antusias, dan jika anda lihat lagi sikap Anda yang dulu terkait anu-anu, bukankah menggelikan? Bukankah itu lucu? kayak gitu. Nah. Misalkan, seseorang dulu suka marah-marah karena harus pele. Misalkan ya, misalkan. Coba sekarang, sekarang kamu nggak eh, perlu marah-marah kan, kayak gini Sekarang saya melihat kamu sudah bisa menyambut. Sudah membuat keputusan untuk uh, tidak perlu marah-marah lagi kepada anak-anak Dengan sangat uh, senang dan juga sikap anda yang dulu suka marah-marah karena anak suka numpahin gelas itu, Air di gelas Bukankah itu konyol, lucu Kan kayak gitu kita ajak dia giring uh, ke sebuah kopi ini Nah kayak gitu ya Jadi ini ya sangat baik sekali bagus sekali bukunya yang buku dari pengarangnya Putu Yudiantara, ini seorang spiritual di Bali dan banyak juga buku-bukunya yang bagus ya salah satunya adalah buku-buku selain ini itu ada buku apa ya lupa bukunya kuning tebal nanti saya akan upload di video selanjutnya kalau sempat ya jadi buku huyu diantara yang edisinya sangat-sangat terbatas sekarang kayaknya nggak dijual lagi buku kayak gini. karena ini langsung dari penulisnya langsung yang menawarkan ya kayak itu aja semoga review ini bermanfaat buat teman-teman yang mau bukunya ini coba aja deh langsung ke butuh diantara, atau kalau mau kopinya ini ya. coba coba saya lihat dulu boleh enggak di copy nih. kayaknya enggak ada deh jadi boleh di copy ini buat teman-teman yang mau uh, buka gini silahkan uh, komentar aja di bawah nanti saya bantu atau mungkin kalau langsung ke penulisnya bisa juga kali ya Semoga ada itu Buat teman-teman yang mau belajar conversation manual Manipulatif maksudnya Manual conversation manipulatif Oke itu aja semoga video ini bermanfaat Oh ya yeah. yang belum subscribe Subscribe dulu aja Ya jadi teman-teman nanti uh, Tahu kalau saya ada buat video baru Saya banyak buku-buku yang Bagus buat di review buat teman-teman, terutama buku-buku pengembangan diri, ya, buku-buku pemberdayaan diri, ya. salah satunya ini manual, manu manipulatif, conversation manual, ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.